Ada tentunya momen spesial, pasti warga Konoha ingat banget ya saat di vlognya Kobas di mana Papa Bilar ini panik banget saat Bunda Lesti pura-pura pingsan persahabat ya Perhatikan saat setelah foto bersama, tiba-tiba Bunda Lesti langsung terjatuh Persahabat ya, kita lihat detik-detik Bunda Lesti ini pura-pura pingsan saja persahabat ya Sampai Papa Bilar pun kaget dan panik nih dan ini membuat tentunya semua panik juga persahabat ya Karena ini hanya pura-pura saja ini juga pastinya persahabat ya Bunda Lesti Ngetes Papa Bilar nih Kira-kira perhatian atau enggak Dan ternyata perhatian banget dan langsung panik persahabat ya Masya Allah Idola kesayangan kita emang ada aja kelakuan yang selalu bikin kita penasaran Dan selalu bikin kita pasti ya Selalu bertanya-tanya Masya Allah Mudah-mudahan Lestlar selalu bahagia Rumah tangganya langgeng Rumah tangganya selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti Lesson Lovers Kita simak juga persahabat di kalimat caption yang dituliskan Ayo, ada yang masih ingat? Enggak tuh para sahabat ya Pastinya warga Konoha ingat banget nih Dan kita lihat persahabat di kalimat komentar Banyak tanggapan dan respon yang diberikan dari akun direktur Club mengatakan, "Bikin tegak dan akhirnya ambiar," katanya. "Dua shalall, inilah kebahagiaan kejutan yang selalu diperlihatkan oleh Lesti dan Bilar. Masya Allah, kemudian persahabat sahabat kita mampir ke unggahan Ayah Kejora. Dua jam yang lalu, Ayah Kejora mengunggah foto NIN, dan pastinya ada Abang Fatih yang sangat lucu dan menggemaskan. Dan Ayah Kejora pun di situ." memberikan love hitam ya kepada foto Enin dan Abang L. ini kebahagiaan juga yang kita dapatkan Masya Allah, sehat selalu ya untuk Enin Enin adalah orang yang selalu menjaga Abang Fatih selalu sehat, selalu bahagia untuk keluarga Leslar Kemudian persahabat disimbang juga ada vitamin bahagia yang kita dapatkan Ternyata semalam setelah makan sate bareng, makan bareng bersama di malam hari Langsung aja Bunda Lesti dan Papa Bilar itu main badminton persahabat ya Ini sih kejutan banget untuk semuanya Vlognya nanti tayang di Lesnar Entertainment Pertarungan Mr. Bilar dan Miss Kejora Wow, ini kejutan untuk keluarga Konoha persahabat ya Hanya di vlog Lesnar Entertainment Lesti Kejora melawan Rizky Bilar, ini kejutan persahabat ya Mudah-mudahan tayang secepatnya di vlog Lensal Entertainment pasti ini seru banget Dan kita lihat persahabat ya, momen Bunda Lesti lawan Papap Bilar main badminton Dan wasitnya ada Bang Adi Sky di situ persahabat Momen ini pun diunggah kembali oleh akun... Uh, Leslar si komik Kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Cie cie semalam ada yang langsung tepok bulu Habis makan sate Ditunggu banget vlognya katanya tuh ya Dan kita lihat juga di kolom komentar Banyak tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun Mama Eda1998 Mengatakan ditunggu vlognya panda semalam gak ada cidukan ya Minsik tahu-tahu katanya itu udah dapat cidukan langsung dari bang adiska ya dan kita lihat juga dari akun Nonon underscore mozart mengatakan asik ah ini namanya sehat bareng-bareng katanya itu Masya Allah. ditunggu banget ya vlognya mudah-mudahan secepatnya bisa di up dan pasti kalian tentunya selalu menunggu kejutan yang akan disuguhkan oleh les dan bilar dan Mudah-mudahan kita juga mendapatkan kejutan dan kabar baik hari ini dari idola kita. Jangan kemana-mana, terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar baik, dan bahagia seputar Leslar. Tentu, dia bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.